kemudian di bagian kanan ada Three of Wands, ya 5, 4, 3 nah wah, ada sesuatu hal nih ya yang, yang aku lihat 5, 4, 3 5, 4 12 ya 12 komplit dong kalau dalam sistem astrologi ya Uh, 12 2 complete 12 3 1 2 3 ya. Kalau dari kartu mungkin yang aku lihat di sini ada 3 orang ya mungkin yang mendekati kamu, 3 orang yang mendekati kamu ini Banyak banget macemnya, ya. Banyak banget uh, sifatnya beda-beda, maksudnya uh, dari sifatnya berbeda. Tapi yang aku lihat nih cuma yang ketiga doang nih, yang bener-bener yang ketiga itu yang menarik perhatian kamu terus, kemudian juga kayaknya sesuai gitu loh dengan kamu, ya. Karena di sini ya, aku lihat kalau dari kartu yang kamu pilih itu untuk masa depan yang ketiga dan di bagian kartu sebetulnya bagian ketiga itu kan bagian yang paling kanan gitu ya e, dan itu biasanya kartu yang bagian kanan itu menjelaskan mengenai masa depan gitu jadi yang aku lihat di sini yang kamu pilih betul adalah e, sosok masa depan ya untuk kamu gitu jadi kayak bisa lama juga gitu bisa langgeng dengan sosok ini ya? terus kemudian juga dari, dari tindakannya ya dari uh, apa yang dia lakukan terkait dengan percintaan di sini yang aku lihat dia memahami kamu sepenuhnya ya uh, dia paham banget uh, kamu ada ini ada itu gitu kan uh, karena tiap orang pasti ada masalahnya masing-masing gitu kan dan mereka ngertiin hal itu ya terutama kalau kamu lagi ada dalam tahap perceraian gitu ya tahap berpisah dengan seseorang itu yang aku lihat mereka ngerti banget bukan berarti mereka yang ngajakin untuk berpisah ya enggak tapi yang aku lihat di sini dari mereka itu seakan-akan mengantarkan gitu menemani ya menemani kamu sampai kamu bisa berdiri tegak kembali. Seperti itu sampai kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kembali gitu bersama dengan sosok ini ya. Oke. Okay. Jadi yang aku lihat di sini tiga orang yang mendekati kamu dan satu orang mungkin ya, satu orang yang uh, akan membawa kebahagiaan di masa mendatang ya. Kita lihat di sini. kayaknya kamu juga bakal ini deh, bakal beda pulau bakal dibawa, mungkin diboyong gitu ya, bakal di uh, berpindah tempat yang aku lihat ngikutin dia mungkin atau ngikutin dari uh, kerjaan kamu juga gitu ya karena dia, dia itu tipe orang yang nomaden gitu tipe orang yang uh, istilahnya kayak dia bisa ke sana kemari gitu ya dan memang membutuhkan ya membutuhkan sana kemari gitu karena kerjaan dia pindah-pindah uh, tempatnya selalu pindah-pindahnya aku lihat tiap tahun atau tiap berapa bulan sekali gitu ya pindah-pindah uh, untuk, di, untuk di tahun pertama mungkin aku lihat ya masih tetap di tempat yang sama area yang sama gitu kan Uh, tapi untuk tahun berikutnya kamu bisa jadi ikut bisa jadi juga enggak ya tergantung kamu gitu mau atau enggak ikut dengan dia seperti itu ya aku lihat sih ikut aja sih kalau mau ya kenapa? karena kalau ikut tuh lebih ini aja lebih kayak uh, membahagiakan terus kemudian juga kayak tiap pulang uh, ketemu dengan dia gitu ya tiap Uh, tiap malam ketemu gitu tiap hari ketemu kan lebih lebih enak gitu ya uh, lebih enak banget dan lebih lebih uh, lebih baik memang ikut yang aku lihat di sini ya itu yang kelihatan di kartu. Seperti itu. Yang kelihatan di kartu dan yang benar-benar bisa dipertimbangkan juga ya untuk kedepannya. Tapi tadi gitu ya kalau dari judo kan dia membahagiakan kamu gitu. Makanya di sini kayak ikut kemanapun ya rela-rela aja gitu. Asalkan bersama dengan dia dan kebutuhan benar-benar tercukupi gitu ya karena kamunya juga mungkin tipe orang yang suka juga gitu loh, ya suka juga untuk pindah-pindah uh, gitu ya suka juga untuk istilahnya uh, ikut gitu kan ikut ke dia gitu kan uh, atau mungkin seneng jalan-jalan juga gitu jadi yang aku lihat di sini uh, biar sekalian gitu ya seperti itu uh, kerjaan dia nggak nggak nggak yang sampai pelosok banget sih tapi lebih ke arah kayak e, meninjau kota-kota besar gitu ya meninjau cabang-cabang di kota-kota besar gitu kan karena kerjaannya itu e, me memang mengharuskan demikian kayak gitu jadi kayak biar sekalian aja ya sama, sama pasangan gitu kan ya aku lihat lebih enak sih kayak gitu ya ikut gitu lebih enak ikut juga Ya, aku lihat. Kalau mau sama sosok ini, ya, kalau dari zodiaknya bisa jadi di sini. Aku lihat ada dari Aries, kemudian juga Sagittarius dan Leo, kemudian ada dari Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ya, untuk beberapa orang, oke, itu yang bisa aku lihat dari kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.